Cek cek cek cek balik lagi bersama VOC Spin hari ini kita akan review game Sweet Bonanza ya Sudah Hari ini kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Dan kita juga akan mencoba mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini dengan modal 100.000 saja ya Sudah, Ya Kita akan mencoba mencari Free Spin di Sweet Bonanza pastinya yuk langsung gaskan aja. Seperti biasa kita main di bed 244800 gas aja sekalian lah ya seluruh Kita langsung gaskan di 30 manual dulu ya seluruh ya Oh nah, yang pertanyaan kita main di mana kita main di ratus otot posku Situs warga contoh solid sanjero jago Betul ya, di di sini WD berapa pun pasti di perus posku Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh Apa itu eventnya eventnya event bonus deposit new member ya seluruh ya nya khusus slot saja jadi jika kalian di 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150 dps ya. So, ya. jadi untuk lulusnya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita dan diapokan dulu 100.000 dan jika saldo sudah masuk kalian tinggal ke website aja untuk klaim bonusnya member 500% jangan so, ditunggu saja otomatis saldo 50.000 akan landing di akun kalian ya, so, ya. Now,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 Ada link slot gacor hari ini juga ya, seperti apa ya. game ya sorry ya. kita belum dapat nih. Free shipping, manisnya ini Belum, belum juga dikasih nih. Kita coba cari-cari, cari-cari dulu. Selalu masih aman, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, Ayo ah, kasih free spin manis. Scatter isi daging. Pecah sekebon. Uh langsung scatter dong bos di 4800 ya. Semoga kita dikasih ledakan dulu dengan mantap ya, seluruh ya. kita lihat dan saksikan bersama. Yuk. Aduh belum ada yang pecah cu. Pecahin dulu lah. 4500, eh, 4800 nih ya cu. Masa nggak ada pecah sih. Anjing nggak ada pecah kah? enggak ada pecah hau semangka aduh nih manggis jadi mantap jadi biru jadi perkaliannya lagi dong anjing cuma kali 3 doang tuh tuh 2000 uh, lumayan nih semangka jadi anjing semangka kurang satu dong? Aduh tidak coba Belum ada yang pecah lagi, gitu. cuy. Anjing satu lima ribu lima, lima so, lumayan, lumayan lah ya, seluruh, ya. Kita coba cari-cari free spin, free spin manis lagi ya, Surya. Kita coba cari, kita geser di quick aja 50 kali ya, Surya. Semoga-semoga semoga aja kita dikasih free spin, free spin lagi ya, yang lebih-lebih manis dari ini. Ayo dong, nah ya, semangat mantap, yuk ya. anggur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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya sob. Karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Maka dari itu dibantu ramaikan grup. Eh dibantu ramaikan kolom komentar biar kalian selalu mendukung saya dengan cara like, comment, subscribe-nya ya, seluruh ya. Ayo dong petu game nih so, ayo dong kasih kasih frisben frisben manis lagi dong. Aduh lagi pancing dong, ah, mau pecah pecah. Yuk pisang. Hmmm. kita dapat frisben lagi ya suruh syukur syukur ada isi yuk, lu kasih isi lah, kasih isi lah. Aduh kali sepuluh dua belas lewat begitu saja, belum ada yang pecah tuh belum ada yang pecah cu anjing banget emang nih waduh Yusuf semangka jadi jeli biru turun perkaliannya lagi perkaliannya mana Oh uh, lumayan 14.000 kali 50 cuo 732 cuo lumayan, lumayan lumayan lumayan gacor cow. lumayan lumayan lumayan ayo nah, dong lagi lagi lagi lagi dong lagi-lagi lagi dong, jeli biru, jeli ah, biru. Pecah, ya, aduh, lumayan lah ya. Surya empat belas nol lima tujuh puluh Yuk, lagi hmm, lumayan, lumayan, lumayan lagi dong. Hmm. Lagi, akhir cuma kali-kali doang, cuk. Sisa si dua kali lagi nih las las las kasih dong kasih kasih kasih, kasih. tidak mau lumayan 863 ya seluruh ya Aduh ini baru free spin isi daging seluruh selur, lumayan lumayan lumayan ya seluruh kita kelarin spin ini kita coba satu pola lagi kalau si tidak berhasil kita langsung gaskan WD kan saja ya, seluruh ya karena kan sepertemuan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD -kan saja kalau ada kesempatan WD -kan seluruh tapi buat kali ini kayaknya kita akan mencoba mencari profit-profit yang lebih dari ini ya seluruh ya coba-coba lah ya sudah, aduh, hmm. nah, kita geser ke tur quick dulu ya dua kali ya semoga dapat free spin free spin manis nih gue pengen jp-nya jangan di bawah sejuta gitu loh di atas juta gitu kalau boleh lah kalau boleh dikasih sih nggak apa-apa ya boleh kita lihat dulu nih Apakah bener sebenarnya tadi udah kesempatan WD yang sangat-sangat-sangat bagus ya udah profit mantap juga dari model 100.000 kita bisa naik 900000 ribuan cuma saya pengen lebih dari itu ya soalnya coba cari-cari-cari lagi Hai, hai, hai, hai, manismu. Yuk, hai, tuh tidak mau hai, Satu pola lagi ya, hai, kita coba nih. hai, usah double hai, kita langsung belaskan gue aja, 480, nih. hai, dong. hai, hai, hai, hai, hai, hai, kasih kasih pecahan pecahan mantap hai, lebih dari itu loh yuk hai, jadi mantap hai, jadi yuk semangka anjing jeli jadi huruf lumayan nih jeli biru udah lumayan 16.000 kali lumayan 23 ya 380-an ya sur modal Boyi belum balik ya sedikit lagi balik nih modal Boyi ayo dong ya mantap yuk jeli biru tuh manis dulu jeli biru turun anjir lumayan 7.000 kali 19 lumayan 141 mumpah modal Boyi sudah lewat kita langsung gaskan hari profitnya nih bagian oro oh, sayang Kukira pecah lagi anjing anjing anjing aduh, lumayan nih kalau ada perkalian lagi anjing lumayan cuma 3000 kali 31 lumayan 165 ya seluruh ya ya hey, dong aduh yuk biru, ungu hijau aduh kali dua doang cuy ayo selas selas anjing cuman kamu emang nggak mau jebol di atas sejuta kah kita buy lagi nggak apa-apa ya set set set set kita guess. kita buy lagi lah ya Suruh, pengen lebih dari sejuta gitu loh susah yuk kasih lah kasih di atas sejuta cu aduh nggak ada yang pecah kan pecahain dulu anjing ini boy buang cari flashback ini pecahain dulu lah sih sempat kali yuk pecahin anjing belum mau pecah, wait, nggak, aduh cuma kali 10 doang ya, dua kali lagi nih pecahin mantap yuk, aduh bisa jadi yuk anggur boleh, anjing lumayan tiga ribu doang, enam aduh lumayan tambahan yuk manggis buru empat sekalian cu, cu, Hmm, kali 50 puluh kaget, cuk lumayan. 900 langsung lah, ini nih, ini nih yang dicari loh. Langsung naik sejuta gitu kan enak gitu. Oke, eh, lumayan enam dua uh, uh. udah nih, udah ini fix. Kita langsung gas WD ini. Kalau kayak gini, ini enggak pakai lama. Uh, kali 100 cuk konek tuh. aduh, lagi dong, lagi dong, anjing lumayan kali seratus sepuluh, lima ratus ribu cuk. 1,5 ini yang kucari Bos ini maksudnya loh uh lumayan dah kalau ini ya kali 100 tadi lumayan cik. tapi nggak apa-apa lesor ya kita syukuri saja lumayan 1,6 juta uh, nangguh 2 juta lebih 2,1 juta unjing uh,